si ketemu lagi di edisi kultum difabel bersama saya, William, yang akan menemani menit-menit waktu berbuka puasa, teman-teman, dengan belajar bersama tentang difabel. Oke, jadi, teman-teman, di, tema, di tema kali ini kita akan membahas kenapa sih tempat ibadah itu harus aksesibel. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Kuni Fatona, yang mana beliau adalah seorang aktivis yang sudah sering kemana-mana gitu ya. Jadi, beliau juga sering... Seri sekali mengakses uh, tempat ibadah di berbagai kota Maka dari itu nih, Mbak saya ingin bertanya nih sama Mbak Kuni uh, Mbak bisa dong ceritain uh, soal pengalaman mengakses tempat ibadah Pengalaman apa sih pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan dari Mbak Kuni sendiri Saat mengakses tempat-tempat ibadah tersebut Ya, terima kasih Mbak Widya. Nah, bapak Ibu, teman-teman semua uh, Untuk mengakses tempat ibadah memang banyak hal yang kita temui ya Kadang ada yang menyenangkan Tapi memang ada yang kurang uh, menyenangkan uh, Misalnya saja ketika saya sedang di lapangan Kemudian pada waktunya saya harus, uh, menjalankan ibadah gitu Saya mencari masjid yang sebetulnya saya belum pernah ke sana gitu. Dan saya datang ke sana Hal yang menyenangkan bahwa ketika kemudian saya melihat masjid itu tidak berundak nah, Datar begitu hmm. Itu satu-satu sudah hal menjadi sesuatu yang menyenangkan Dan kemudian Uh, saya coba lihat lagi nih, nah ternyata tempat untuknya juga tidak tinggi gitu, nah tidak tinggi, tidak kelihatan basah atau kemudian licin, nah itu menjadi hal yang terlihat di depan mata saya yang langsung uh, menunjukkan bahwa oh ini uh, lumayan bisa saya akses gitu, terkait juga misalnya kemudian saya mau mampir ke toilet misalnya, nah uh, ketika saya pengguna kursi roda tentunya ini juga harus uh, mempertimbangkan uh, kondisi di situ gitu, nah Uh, hal yang uh, kemudian yang membuat ketika saya semangat nih saya mau sholat duhur gitu tapi kemudian di situ saya mencari masjid yang saya belum pernah di sana gitu saya melihat wah ternyata yang saya temui masjidnya adalah berundak gitu dan tidak terlihat adanya lengsengan gitu dan di situ uh, sudah saya dek gitu ya aduh kok ini ada uh, berundaknya begitu kemudian Uh, hal lain juga yang uh, kurang apa ya membuat saya uh, menjadi sebuah tantangan ada ketika tempat kudunya adalah tempat yang uh, terlihat uh, airnya banyak kemudian di situ itu terlihat licin begitu ya misalnya kemudian tidak ada pegangan atau bahkan ketika saya berwudu saya mikir nih saya gimana ya harus wudu agar tidak jatuh gitu nah Cukup sulit, uh, kan. itu menjadi sesuatu yang uh, apa ya memang menjadi kesulitan yeah. dan paling menjadi kesulitan lagi yang kadang membuat saya kemudian tidak jadi di masjid itu adalah ketika saya melihat bahwa ketika saya habis wudhu itu saya harus melewati semacam kolam untuk menuju tempat musola oh. ada yang seperti itu yeah. nah, kalau di situ saya kadang kemudian ya terpaksa harus pindah ke masjid atau musola yang lain karena memang saya pasti tidak akan nyaman atau khawatir untuk terpeleset atau jatuh ketika habis buduh kemudian saya harus berjalan dengan tongkat atau pada saat saya pakai kursi roda kemudian saya harus uh, ke situ gitu nah uh, itulah yang sangat membuat saya ketika akan menjalankan ibadah dan merasa ini uh, sesuatu yang uh, menjadi hambatan uh, ketika saya di lapangan itu mbak Bidya oke okay. uh, okay, mbak terima kasih E, dari berangkat dari tadi ya dari hmm. pengalaman mbak puni gitu hmm. e, mengenai e, aksesibilitas di tempat-tempat ibadah terutama di, di, di, di masjid itu e, jadi apa sih Mbak, menurut mbak itu e, urgensi e, apa ya aksesibilitas bagi masjid itu apa sih kenapa aksesibilitas di tempat ibadah itu begitu penting itu menjadi penting untuk teman-teman difabel seperti itu e, jadi gini ya, jadi saya seorang difabel kemudian banyak juga teman-teman yang uh, kondisinya adalah misalnya amputasi kaki kemudian dia lumpuh pengguna kursi roda hmm. kemudian ada teman netra juga dan ada teman tuli bahwa kita juga merupakan makhluk Tuhan makhluk dari Allah subhanahu wa taala yang kita juga memiliki keimanan begitu jadi kami pun juga punya hak untuk bisa bersyukur kepada Tuhan untuk bisa bersyukur kepada Allah seperti mana kemudian dengan e, cara yang kami bisa. Nah, ketika aksesibilitas e, tidak di, kami dapatkan di sebuah masjid atau masalah, di situ kemudian kami merasa bahwa e, bagaimana saya bisa menjalankan hak saya untuk bisa bersyukur kepada Allah, begitu. Ya. Nah, padahal kondisinya tidak memungkinkan gitu. Bagi saya ini sebuah urgensi yang memang harus diperhatikan juga agar kita juga memiliki hak yang sama Untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat bersama yang lainnya hmm. Dan juga menjadi jamaah dari Bapak Ibu semua yang ada di masjid itu Oke, baik baiklah Mungkin terakhir ini Mbak e, Setelah berbagai pengalaman gitu ya Mbak temui di luar sana itu e, Apa sih, ada gak sih tips untuk para DKM, DKM masjid tuh, hmm. Kalau ingin membangun masjid yang akses gitu Menarik sekali, uh, itu Mbak Bidja Jadi kalau uh, menurut kami Jadi ini tentunya tidak ada saya saja Tapi ini menjadi hasil uh, diskusi dari kami Teman-teman para difabel gitu ya uh, Bahwa kami berharap kepada semua panitia masjid Atau kemudian Bapak Ibu yang punya tugas uh, Membangun sebuah masjid atau musola Ada beberapa ada empat tips yang kami ingin pesankan gitu. Yang pertama harapannya bahwa tempat tersebut Datar atau seandainya tidak datar Ada RAM RAM yang eh, landai Untuk kami bisa masuk ke tempat ibadah tersebut Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tempat wudhu hmm, Kami berharap bahwa tempat wudhu nanti ada eh, tempat duduknya begitu Dan ada handrail di dekat pancuran untuk wudhu hmm. Kenapa? Karena disitulah kemudian kami bisa Wudhu dengan tenang, husu, tanpa khawatir jatuh, dan kemudian bisa berdiri ada e, tempat untuk berpegangan. Gitu, ataupun bagi kami, pengguna tongkat itu juga bisa sambil wudhu, sambil berpegangan. Nah, e, yang ketiga tips kami adalah kami berharap bahwa kadangkala kita juga mau mampir ke toilet, gitu harapannya bahwa toiletnya juga accessible. Kenapa? Seperti apa begitu ya? Hmm. Aksesibel itu, ya, toiletnya itu ada tempat duduknya, kemudian... Hmm toilet yang duduk kemudian ada handrail di samping toilet kemudian toilet itu dipastikan bahwa kami pengguna kursi roda bisa masuk dan manuver e, tidak harus terlalu besar tapi bisa masuk di dalam secara mandiri dan keluar gitu sehingga kami bisa e, mengakses e, tempat tersebut dan yang keempat yang menjadi e, tips kami bahwa e, apa aksesibilitas ini e, terkait aduh saya agak lupa ini yang keempat jadi tadi ada ram, ya, ada duduk. toilet duduk, kemudian ada apa? Tempat, duduk, ya. tempat duduk, dan oh ya yang tadi handle gitu, ya. ya udah masuk di dalamnya bahwa ada handle atau pegangan yang membuat kita bisa akses uh, tempat ibadah tersebut. Tentunya yang di dalam juga di tempat musola adalah datar sehingga kita bisa ikut berjamaah sebagaimana uh, jamaah yang lainnya. Itu mbak Oke, okay, terima kasih banyak ya mbak atas uh, sharingnya gitu. Oke, okay, uh, jadi itu ya teman-teman uh, apa bincang-bincang kultum kali ini semoga bisa uh, bermanfaat dan bisa menjadi insight untuk kita semua. Ada dan satu hal boleh saya tambahkan, oh, boleh banget mbak ya. bahwa kita Silahkan. harus menyadari bahwa saya tidak agak lupa ya bahwa Ayo. aksesibilitas tidak hanya untuk kami para difabel, tidak hanya untuk anak-anak atau lansia yang sering ke masjid, tapi aksesibilitas ini untuk semua orang karena Orang yang sehat pun ada saatnya juga punya kerentanan untuk uh, misalnya ketika kita muda sehat Ketika tua bisa jadi kita juga menjadi difabel Jadi aksesibilitas ini tentunya aman dan nyaman untuk semua orang Allah hmm. sangat uh, banyak sekali ya insight yang uh, kita dapatkan di kultum pada sore hari ini Semoga bisa bermanfaat ya mbak untuk Widya uh, terutama dan untuk teman-teman uh, pada umumnya gitu Terima kasih semangat menjadi insight baik untuk kita semua Sekian dari saya Dan mungkin dari Makuni juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh